Baiklah sahabat untuk menemani santai sore kalian sob Ini Bang Mimin akan menyungguhkan kabar-kabar bahagia dari Lesti dan Bilar Di kabar pertama persahabat ya pasti warga Konoha Ini bahagia banget nih Walaupun tentunya lewat jalur endorse tetap bahagia sekali Ketika Bunda Lesti memposting video Ini video yang membuat warga Konoha pasti cingkrak-cingkrak pada masanya Masya Allah, Bunda El selalu saja bikin kita kangen dan rindu bersama Papa B. Masya Allah, ini mah cute banget, persahabatnya ya. Kita lihat juga, pas dengan Bunda Lesi diunggah kembali oleh akun Kak Rosa sekolah 24 lar Kalimat caption pun dituliskan, jadi flashback deh, katanya tuh, persahabatnya Dulu tuh, lihat ini jingkrak-jingkrak, happy, sampai diulang-ulang terus, katanya tuh, Masya Allah. Luar biasa, video ini memang mengandung tentunya banyak sekali vitaminnya persahabat ya bukan hanya vitamin C saja masya Allah luar biasa pokoknya happy banget ketika melihat bunda Lesi, bapak bila selalu tentunya bahagia kita lihat juga persahabat ya berikutnya bunda Leslie pun mengunggah sebuah postingan foto persahabat ya walaupun lagi-lagi lewat jalur endorse kita selalu bahagia persahabat ya. di warga Konoha tidak Mengenal tentunya keadaan luarsa bersahabat. Ya, melihat foto ini selalu kita bahagia. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Leslar, rumah tangganya langgeng, rumah tangganya tentunya sakinah, mawadah warohmah, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Amin. Untuk berikutnya juga bersahabat, ya, kita lihat di sini ada postingan terbaru dari Toba Boys bersahabat, ya. Mengingatkan kembali, menginformasikan bahwa malam hari ini akan digelar kembali Liga Toba Boys Season ketiga persahabat, ya, ini lanjutan dari yang minggu kemarin Bapak Bilar, tentunya dijadwalkan hadir malam hari ini persahabat, ya, kita lihat di sini banyak tanggapan komentar, banyak respon juga yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Bunda Fahri Kaisya mengatakan Golden Warriors semangat Papa B, Masya Allah dukungan untuk Papa Bilar Ada juga persahabat yang kapan lain dari akun Supri 79 Mimin kalau live ntar malam mending nonaktifin komentarnya biar nggak berisik apalagi kalau Bilar main Biar fokus nonton bolanya tuh persahabat ya kita lihat juga bersama salvo komentar dari Henny Octavia, 99% yang komen Lesla Lovers, katanya tuh, wow, Masya Allah. Kita lihat juga tanggapan dari Rofah Musrovah mengatakan di kalimat komentar, Betul yang minggu kemarin kalah. Harap-harap nanti malam menang, tapi yang penting lihat Leslar, fans Malaysia. Wow, ini fans dari Malaysia, para sahabat, ya. Selalu menantikan kejutan, selalu menunggu vitamin dari Leslar nanti malam. Doakan saja yang terbaik, ya. Mudah-mudahan Papa B bisa tampil. Dan mudah-mudahan Papa Bilar selalu diberikan kesehatan. Dan semoga tentunya ada yang menemani, para sahabat, ya, Bunda Lesti. Kita selalu menunggu kebahagiaan Dan kejutan itu yang akan disuguhkan Oleh Lesti dan Rizky Bilar Kita ada juga persahabat ya Tanggapan lain dari akun Instagram Nurella294 mengatakan Golden Warrior semoga menang malam ini Amin, doakan terbaik pokoknya Doa terbaik selalu kita berikan Untuk Papa Rizky Bilar Masya Allah, mudah-mudahan Pokoknya Papa B Selalu sehat dan bisa tampil malam hari ini kita masih menunggu cidokan hingga kabar terbaru berikutnya bersahabat. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di sore ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.